Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya Gus Sofi bin Kiai Haji Abdul Wahyati Toyib from Pasuruan Jawa Timur ingin mendoakan semua subscriber viewers. Uh, saya mendoakan semoga panjenengan sedoyo diparingi Allah kaya berkah, kaya sehat, kaya rezeki. Dan juga selalu sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, he is Haji sharfi he is an assistant and also editor of channel kusrofi pasruan I is Haji Safi, always loyal to accompany Gus Rafi is running Rukya as is Charfa. Haji Safi selalu loyal menemani Gus Rafi pasturan Rukya sejawa timur. Alhamdulillah He is always loyal to company Gosofi from Pasuruan Isjava to run ruqya As Isjava Jadi ruqyanya Gosofi Pasuruan ini Biasanya dilakukan Di Pasuruan, Surabaya, Malang Lawang, Situarjo gresik, probolinggo, mojokerto dan sekitarnya khususnya di daerah Jawa Timur. Oke, okay. good luck everybody. Tabarakallah. I'm praying for all netizen and Haji Shafi are always healthy, long life, more money, more donation, happy and make happy everybody are eating. Saya juga mendoakan semua para netizen dan juga asisten saya. Semoga para netizen dan Haji Shafi, asisten saya dan editor channel saya juga panjang umur agar bisa berhasil menjadi asisten lebih awet dan belama Di channel saya agar sama-sama banyak berkah dari majelis rukyah saya. Oke, okay, thanks very much for your attention everybody. Good luck and God bless you. I think Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya didampingi oleh asisten saya yaitu. Haji Sapi atau Mas Haji Sapi, kami mendoakan semua para viewer dan yang, yang subscribe, agar kami doakan sukses dunia akhirat maka tadi nah, atas ya, like dan subscribe channel Haji Sapi. Nah, saya doakan semuanya tadi sukses dan juga doaku kita agar perjalanan kita semua yang mulai like dan subscribe. Saya doakan kaya perkasa sehat banyak uangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Allah Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, derajat yang tinggi di sisi-Mu. Eh don't forget like, and subscribe channel Channel Haji Sapi, channel Haji Sapi, channel apa Haji Sapi? Haji Haji Sapi? Is from Jawa Tengah, is Java, Demak uh, he Is my assistant Haji Sapi is original from is Java Demak Oke, okay? Thank you very much, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Yaitu anak saya ya, ini masa Haji Sabi, anak saya, dan saya semuanya rezekinya Barokah sehat, panjang umur, tambah sukses, pekerjaannya masa Haji tambah sukses, banyak uangnya agar masa depannya terasa juga, dan Pak Haji. Sekarang ngasih saya baju-baju, gitu, itu bajunya dulu mahal-mahal, mudah-mudahan -mahal, gitu, tambah kaya, biar saling berat-berat makanya Pak Haji sapi ini juga diterima ke saya baju-baju itu Mama jadi cari karena pahalanya mengalir terus gak tadi pakai ngaji itu, dan juga ini carinya juga untuk pengajian dan dipakai Pak Haji terus misalnya Pak Haji di malam dan terima kasih Mas Haji gak panjangan paling baju-baju ini sepedanya panjangan matur matur selangun ini. Yes. Nanti rezekinya banyak Mas Haji, yang kelas saya Eva tanya Ekelas, gini. Yes. Selamat. Yes, nah, terima kasih Mas Haji, Panjangkan yes. paling baju-baju, yes. Ini sepedanya panjangkan Matur Matur semanggung, gini. Yes. Yes. Nanti rezekinya banyak Mas Haji, yang kelas saya Eva tanya Ekelas, gini. Yes. Motor semanggung, gini. Yes. Yes. Nanti rezekinya banyak Mas Haji, yang kelas saya Eva tanya Ekelas, gini. Yes. Anak saya, anak saya, ibu. anak asuh saya itu, asisten saya juga semua berjanji tidak melakukan hal-hal yang serupa. Jika ada kesalahan lagi bisa dibicarakan baik-baik, tidak mengandalkan emosi dan tidak sedikit-lambat. Ya, dan kesalahan ini saya Iya. Ya, kelas dulu. Eh, masuk mandon Pak Haji Dokter selama bulan September 2020 sampai sekarang bulan Januari. Terus lagi Februari nih. Dan seterusnya tambahan sebagai Orangku asum Dan sebagai Ustadz di majelis ini Saya pasti punya Asum dan Selama ini Saya memahami Ya kelas Tulus terus saya terima kasih selama ini Bacu dengan membantu majelis Rupiah. terus membantu, ya, di sini rumah ya. terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, pada kesempatan ini saya Gus Sofi keluarga apa jadi Abu Bawa Cetit Toyib mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya pada orang tua asuh saya yaitu Abah Haji Tony. Saya ulang Abah Haji Dr. Tony. Dan ibu Haja Endang di Malang, Jalan Kaluta Nomor 9. Saya dan anak asuh saya, okay, Anak asuh saya, asisten saya, yaitu Mas Haji Safi, asli Demak, sekarang tinggal di Pasuruan, di Kerapi, ada di Bogor. Kami berdua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. saya teman saya Pak Haji ya atau nama lengkapnya siapa Pak? Aji? nama lengkapnya Pak Haji Ahmad sapi dari Jawa Tengah Gemak Semoga pekerjaannya dapat sukses apa saja apa kata obok pokoknya apa pengadaran dan lain-lain nanti setelah cowok ke rumah Bu Sofi Pak Jendis Bu Sofi nanti Pak Haji lagi setidaknya banyak-banyak nanti bisa beramal kemana-mana terus apa namanya barangkali nanti kalau sudah kaya lagi bisa jadi donatur lagi ya. ya jadi demak Mas Aris, Mas Aris, Maretno, ini yang akan terpaksa Pak Aji. Mas Aris, Maretno, dan semua, all of my best friends in Pasuruan, Surabaya, Malang, Jakarta, Bali. Uh, I want to make promotion for my friends, uh, Abadji Sabdi. Uh, I hope Abadji Sabdi get a lot uh, of welding, job, blessing. Uh, from Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan I hope Abaji will be a millionaire or billionaire right. Mean. Jadi jadi jutawan atau miliarder. Amin uh, Allahumma. ini ini di ini kertas di mana usahanya itu. Yes, semuanya. Amin amin rabbil alamin. Asalamualaikum. Ini Assalamualaikum. Ini mau berangkat. Ke Surabaya untuk laporan ke Ibu Sukamto, Bu En, dan Bapak Misnari. Kita metodenya, ada sebenarnya masih, eh, untuk laporan pengurus anak-anak, kulit abagi sapi, Apa sapi, ini kulit abagi sapi, eh, nah, kulit abagi sapi. I am with my brother and my close friend. I think. Thank you very much.